Jangan, jangan, jangan. Stroke itu terlalu sadis. Yang lain, yang lain. Yang lebih, lebih tragis. Apa ya? Apa ya? Pikun. Ah, kayaknya ada kata lain deh selain pikun. Ayo kita latihan Tidak Halo, Ja. Kayaknya pentas ke depan kita butuh banyak orang. Tolong cariin aktor-aktor ya. Aduh, Om. Eh, ini Rija lagi banyak urusan di kampus. Paling nanti deh, Om. Rasanya mau ke Sanggar hari ini. Uh, enggak jadi kayaknya, Om. Putri... Ada tawaran main film di Jakarta Paling balik dari Jakarta baru bisa ke Sanggar Iya, jangan lupa kostum diambil di sempat laundry ya Ya, Om Aduh, lupa ngambil uh, Ntar lah ya, Bera Sivan baru kesana Halo, Ki Ya, Om Om, ini udah di Bandung Om ada di Sanggar nggak? Sanggar? Iya mau ke sana. Oh ini lantrenya udah beres, udah terambil. Cepat di mana? Ini dengan siapa ya? Padi loh. Nomor yang ada di duduk yang dialihkan. Mohon di tunggu om om kamu di dalam om di masa depan ketika kau membaca ini mungkin kau sudah lupa tapi tolong ingatlah masa bahagia bersama murid-muridmu karena mereka yang bisa kembali menghidupkan ruangan ini tetap berjuang karena dimensia bukan akhir dari segalanya ya Udah tinggal satu minggu lagi Aduh, harus ngapain ya Nanti gedungnya dihancurin Aduh, apa berpikir, berpikir, berpikir Satu minggu lagi Aduh, apa ya Renovasi ah, Gimana kalau renovasi Gak mungkin Terlalu lama renovasi Aduh, terus apa dong? Aduh, apa dong? Apa dong? Sebentar, sebentar. Orang-orang datang apa? karena sesuatu yang baru. Ya memang sesuatu yang baru, terus apa? Sesuatu yang eh, baru sesuatu itu yang apa? Baru apa, apa, gitu apa apa apa apa. Peran ya. Peran? Peran kayak gimana? Peran baru. Peran baru. Maksudnya narikin orang-orang baru gitu? Nyari orang-orang baru. Bukan, bukan nyari orang-orang baru. Terus apa dong? Perannya diapain?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 Kalau orang-orang tahu mereka semua pasti balik lagi Dan gedung ini nggak jadi dihancurin